Yo sobat pediler berjumpa lagi bersama saya pastinya hanya di Jaya Rival Gediri Jawa Timur Oke untuk sobat pediler dimanapun kalian berada semoga sehat selalu ya Oke dan kali ini saya akan merekomendasikan senapan angin keceluk OD25 terbaik di Indonesia di tahun 2023 versi Jaya Air Rifle. Oke okay, dan bagi kalian yang ingin request video lainnya bisa tulis di kolom komentar di bawah ini ya Oke okay, seperti biasa sebelum lanjut ke video berikutnya jangan lupa like share comment and subscribe channel YouTube ini dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi seputar senapan angin dari Jaya Air Rifle. Oke okay, senapan angin getruk merupakan senapan angin yang sangat banyak diminati sahabat bidular di seluruh Indonesia itu dikarenakan senapan angin gejluk ini mampu bersaing dengan senapan-senapan yang harganya selangit. Dan senapan angin gejluk ini mampu mencapai ribuan FPS kecepatannya layaknya senapan PCP. Senapan angin gejluk juga dinilai efisien karena tidak tergantung pada pengisian tabung scuba atau pompa Hilpamp seperti senapan angin PCP. Tapi senapan angin gejluk ini dilengkapi dengan pompa manual yang bisa digejluk-gejlukkan ke bawah atau bisa disebut dengan senapan angin kocok. Oke, okay, yuk langsung saja. Kali ini saya akan merekomendasikan senapan angin gejluk kawatio 25 dengan varian popor yang sangat menarik. Oke, okay, yang pertama yaitu ada senapan angin gejluk DP Fusion 2560 Magnum Hitam magazine Plus Manometer. Nah, senapan angin ini sudah lengkap dengan magazin dan juga manometer. Dan untuk magazinnya bisa menampung 14 Mimis Jadi untuk sahabat bediler Kita tidak perlu repot-repot Untuk memasukkan mimis, mimis satu persatu Oke lanjut untuk yang kedua Yaitu ada senapan angin kecil DWP Fusion 2560 Klasik coklat serat Nah senapan angin ini Memiliki corak popor yang sangat menarik Dan berbeda dengan yang lain Untuk popornya berwarna coklat Dengan sedikit balutan warna coklat tua Yang berserat Nah kemungkinan Senapan angin ini Tampak keren sekali ya sahabat bediler Oke kita lanjut untuk e, Kategori yang ketiga Yaitu ada senapan angin Gejeluk DPP Fusion 2560 AKM16 hitam biru plus manometer Untuk senapan angin ini Pengisian anginnya menggunakan sistem gejeluk manual atau pompa PCP Dengan tekanan angin mencapai 2500 PSI Senapan angin ini dilengkapi dengan visir depan dan visir di bagian belakang Yang bisa disetting sesuai kebutuhan dengan tingkat keakuratan 20 hingga 30 meter Kemudian kita lanjut untuk keempat yaitu ada senapan angin gejeluk DWP Fusion 2540 mini hitam plus manometer meskipun memiliki body senapan yang sangat mini akan tetapi power dan akurasi yang dihasilkan sangat luar biasa mantap dan juga sekelas dengan tingkat senapan angin pada umumnya oke okay, kita lanjut untuk kategori yang terakhir yaitu ada di posisi 5 kali ini ada senapan angin gejeluk DWP Fusion 2560 custom ranting kering plus manometer Nah, untuk senapan angin ini menjadi senapan angin yang terunik menurut saya sendiri, dikarenakan senapan angin ini memiliki varian popor yang berbeda dengan jenis lainnya. Itu bercorak ranting pohon kering dengan balutan beberapa perpaduan warna yang menarik. Oke sahabat, beritulah mungkin itulah ulasan beberapa rekomendasi senapan angin gejluk O25 terbaik yang cocok digunakan untuk big game menurut Jaya Arrival.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 Admin Jaya Air Rifle, untuk informasi lebih detailnya akan saya taruh di kolom deskripsi, ya sahabat pediler. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel YouTube ini. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru seputar senapan angin dari Jaya Air Rifle. Mungkin itu saja dari saya, saya undur diri, dan salam bediler